Oke okay, teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli laila siddina walanahu ala muhammad. Berjumpa lagi dengan salam sadi di sini dalam kamajaya teman, teman. Semoga kita semua tetap dalam nimban rahmat dan dengan Allah subhanahu Oke. Okay. Pada kesempatan kali ini yang akan kami bahas adalah bagaimana jika kita menemukan dua transistor yang labelnya dihapus atau hilang dan kita tidak mengetahui jenis transistornya ini jenis npn apa pnp ya. Kemudian kaki-kakinya yang mana kaki basis, mana kaki kolektor, mana kaki emitor seperti itu. Oke. Okay. <tuh> uh, caranya cukup mudah seperti itu, walaupun kita uh, tidak bisa mengetahui dayanya berapa gitu ya. Kalau ingin mengetahui dayanya, sebaiknya di dataset kalau ini kelihatan seperti itu kalau tidak kelihatan contohnya seperti ini ya ini sengaja kami tutupi dengan lakban seperti itu atau solasi agar tidak mempengaruhi e, proses identifikasi seperti itu Oke okay. nanti akan kami buka sebagai pembuktian aja seperti itu <tuh> pertama-tama yang harus kita lakukan adalah e, mengetahui ini jenis NPN ataupun PNP seperti itu ya yang pertama ya kemudian dari jenis NPN atau PNP Kita sudah dapat mengetahui e, Mana kaki basisnya Seperti itu Jadi dengan mengetahui Dimana kaki basisnya Kita juga insya Allah Sudah bisa mengetahui Dimana kaki e, Basisnya seperti itu Oke ya Kita akan ambil Satu contoh Ini dulu ya Yang ini Uh, kita di sini menggunakan ini teman-temannya Menggunakan apa namanya avometer analog seperti itu ya Oke okay. Pertama-tama kita arahkan ya uh, Ini Ke selektor untuk Hambatan atau resistor saya arahkan ke yang eh, kali 10K seperti itu karena pergerakannya lebih lebih ini ya lebih besar seperti itu ya Pertama harus kita kalibrasi dulu lah istilahnya seperti itu Di adjustable-nya ini kita putar puter sampai nilainya nol ya seperti itu Oke okay. kalau sudah kita ambil satu ini kita cek secara acak dulu. Nah. Cari eh, di mana kaki-kaki ini posisi eh, bergerak ya, bergerak walaupun dibolak-balik posisinya eh, bergerak. Artinya salah satu di antara kedua probe ini diam, yang lain itu disentuhkan ke dua kakinya yang lain dan itu tetap bergerak. Oke tidak bergerak. Ini, ini pilih acak dulu ya. Tidak bergerak. Tidak bergerak. Oke. Pertama begini saya. Kedua begini. Sekarang gantian yang ininya di sebelah sini. Oke. Tidak bergerak. Ya bergerak. Oke bergerak. Jadi kemungkinannya ini yang diam atau ini yang diam. Coba yang hitam dulu yang diam. Bergerak tidak bergerak. Berarti uh, ini yang yang diam ya sekarang ya. Bergerak. Bergerak. Oke, okay, dari sini kita sudah dapat mengetahui bahwa transistor ini masih bagus seperti itu, artinya belum short. Masih bisa dipakai seperti itu dan kita sudah bisa mengetahui bahwa uh, kaki ya, kaki yang yang yang ini yang kena probe merah ini ini basisnya. Jadi cirinya kalau kena basis itu yang yang basis ini ya, yang probe ini diam, yang merah ini. Nah ini dipindah-pindah itu bergerak. Dan ini ini ini posisi yang yang yang tidak mungkin bisa dibohongi ya. Berarti ini basis. Yang ini basis. Kita perlu cari tahu eh mana kolektor, mana emitornya seperti itu. Oke. Okay? Dan ini basis. Dan ketika Perub merah ya perub merah yang yang tetap maka ini bisa dikatakan eh, ini adalah PNP seperti itu. Jadi ketika ada perub merah tetap atau diam dan yang lain ini yang perub hitam ini bergerak begini maka yang ini basis dan ini PNP. Jadi ini kita eh, anggap PNP sesuai dengan ininya ya, sesuai dengan uh, apa? Pro merahnya ya yang diam ya. Kita tulisi dulu PNP. PNP ya. PNP. Oke. Okay. Basisnya sudah kita tahu bahwa basisnya di sini. Sekarang cara mencari kolektor. <coughs> cara mencari kolektor dan emitor adalah uh, dengan cara apa ini dua ini disentuhkan ke keduanya begini begini atau begini kita acak dulu ya seperti itu kita begini dulu coba ya coba begini dulu ya kita kita begini ya kemudian Uh, basisnya nih kita sentuh. Kalau ini menyimpang atau bergerak, maka kita akan tahu mana kolektor mana imitornya. Ya, ini menyimpang tapi sangat sedikit sekali. Oke, kita cek lagi. Oke, begini ya, cek lagi begini. Ntar. kelihatannya, nah, ini, ini ini menyimpang ini ketika disentuh kaki basisnya menyimpang, menyimpangnya cukup banyak ya ini ya. Oke, nah posisi merah tengah dan ini hitam di sebelah kanan sendiri. Nah ini ini Ya, ya. Oke, menyimpang kelihatan ya. Berarti yang tengah yang merah ini adalah kolektor, dan ini adalah emitor. Oke, BCA -E. basis yang ini basis kolektor dan emitor, dan ini tipenya PNP seperti itu. Oke, okay, ya, ini PNP kita taruh sini dulu. Selanjutnya, ini adalah transistor kedua ya. Yang tadi yang ini ya. Ini ini ya, yang tadi ya. Transistor kedua <coughs> sama ya, kita kita cek ya, kita cek mencari posisi yang bergerak. Ya. Oke okay, kita tukar Oh bergerak Oh bergerak Oke okay, ya kita dapati uh, Ini bergerak semua Dan di Apa <tuh> Bergeraknya di sebelah sini teman-teman ya Nah di sebelah sini Oke okay. Dan ini uh, perutnya yang Diam adalah yang warna hitam Ya, yang diam adalah yang warna hitam Oke ya bergerak Bergerak dan yang diam yang warna hitam Berarti ini bisa dipastikan Yang ini uh, Ini NPN bisa, Kita tulisi ya NPN Oke kita tulisi NPN Seperti itu Oke ini NPN dan Ini basisnya Kita tahu ini sudah basisnya Oke, okay, ini basisnya. Oke, okay. NPN itu cirinya adalah warna hitam seperti itu di, di sini yang yang apa, uh, tolak ukurnya. Oke, okay. kita cek mana uh, kolektor dan emitornya, apakah menyimpangnya banyak. Oke, okay. balik, tidak ada penyimpangan. Ya, menyimpangnya sedikit ya oke teman-teman bisa lihat oh menyimpang teman-teman ya kelihatan menyimpang ya oke berarti bisa dipastikan uh, karena Np uh, apa NPN itu pola ukurnya adalah yang probe hitam maka yang probe hitam yang di sini adalah yang kolektor dan yang sini adalah yang emitor, oke? Okay. Kita cek ya. Berarti ini BCE, ini juga BCE. Kita cek ya. Kita akan cocokkan dengan datasheetnya. Kita nanti cari datasheetnya seperti itu ya. Kita buka. Ini untuk pembuktiannya ini Ini untuk pembelajaran seperti itu. Kita buka. Oke. Okay. Ini. Yang NPN, TIP, 3055 Oke ya, teman-teman bisa lihat juga di datasheet-nya di sebelah ya Oke Dan ini 2955 pasangannya ya Benar ya, ini NPN dan ini PNP dan teman-teman bisa lihat di datasheet-nya sekali lagi, yang mana yang B, C, dan E-nya. Oke? Okay? Gampang kan teman-teman ya? Jadi, uh, demikian untuk me apa, mengetahui jenis dan kaki-kaki ya, dari transistor seperti itu. Untuk transistor yang ini ya, yang yang labelnya rusak seperti itu. Kadang-kadang kan di, kena, di chat sama orang atau di, di -kerik seperti itu. Oke, okay, teman-teman, uh, semoga yang sedikit dari kami ini bermanfaat dunia akhirat buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.